Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dulurku. Seperti biasa Hari ini kegiatannya Libur ya Mengapa libur? Karena kurang enak badan Jadi semalam itu Meriang menggigil ya Karena flu kemarin sering kehujanan itu Waktu Waktu jualan itu ya Akhirnya semalam itu Tak kasih minum obat terus ya mungkin kecapean terus dipijit juga jadi saya pijit itu <tuh> apa yang namanya urut itu pijit lah dipijitin sama tukang urut gitu loh biar nggak capek terus akhirnya hari ininya libur untuk istirahat ya karena itu tadi biar lebih enakan lah besok biar bisa kerja lagi seperti itu jadi ya biasanya seperti itu sih kalau setelah dipijit itu saya langsung istirahat sebentar ya besoknya itu biasanya tidak kerja terus kemudian ya <guluh> buat istirahat lusanya nanti baru kerja ya seperti itu kondisi jadi saya ini sehari tadi itu ya cuman rebahan aja tiduran aja ya ya karena itu tadi sih karena kurang enak badan nih ya intinya ya kita itu harus jangan lupa istirahat juga kalau untuk kegiatan sehari-hari itu ya, kalau memang kecapekan, apalagi musimnya ya seperti ini, sudah merata sih. kalau di lingkungan saya itu ya biasanya flu, batuk itu ya sebagian ada ya memang karena hujan ini tadi terus kemudian ya buat saudaraku yang lagi sama mungkin flu atau batuk itu ya ya saya saranin segera di beri obat ya atau enggak itu ya minum jamu lah yang yang ringan-ringan kan yang yang ringan itu contohnya ya mungkin minum apa ya beras kencur atau kunir itu ya bisa buat sendiri sih kita kalau punya kunir itu kita peras sendiri kemudian kita rebus kemudian kita minum seperti itu juga ya bisa untuk biasanya itu kalau kita itu yang sering selalu datang atau batuk itu biasanya kecapean, itu aja sih yang sering itu kecapean, karena aktivitas tubuh kita itu kecapean, terus disudukung cuacanya itu tidak stabil tidak stabil itu ya kayak sering hujan kayak gitu terang hujan, terang hujan itu kan akhirnya biaya tubuh kita juga kan menjadi tergantung seperti itu apa tuh kayak apa? ya apa ini apa gimana apa ya ini melak nah ini ini Tole. ini anak saya nomor dua lur ini nah, ini usianya masih setahun setengah lah ini biasa sering ganggu ayahnya kalau tidur biasanya Entah mm -mm, deh, sering ganggut kan, mm -mm. <laughs> <Halo. laughs> ya teman-teman Halo Sampai ini semakam borong Semakam <laughs> borong Ibu ini bibuk <laughs> nah, Ini aku rencananya Ini mau membuat jamu ini Kayaknya yeah. mau kupas Apa ya, kunir ya Coba tak lihatin dulu kunirnya itu kayak apa Kayak ini, jadi aku tuh dulu Sempat pelangganku ada yang jual kuner Coba kita lihat Ini mungkin udah Ada kalau tiga bulan nih Di dalam sak nih. Masih layak pak enggak ini Wah, wow, rupanya sampai tumbuh <laughs> Jadi ini enggak, enggak saya tanam Dia cuma ada di dalam sak aja Tapi sampai tumbuh Ini kandaknya Wah Mau tak pilih aja yang bisa besar Nanti coba <laughs> Dmelo gula gula ini mau tak buat jamu paling Minta iya diparut tempat di blender ya. Tak muncul <tuk> yang besar besar. Ah guys. ini mungkin buatnya sedikit aja lah, soalnya cuma satu gelas aja sih. Uh ini aja ah singkirin dulu nah, mungkin segini cukup lah ya kalau untuk jamu nggak nggak terlalu banyak banyak juga sih segini aja mungkin cukup sampai apa ini kira-kira coba saya lihat dulu saya kupasin lah kalau gitu nggak dulu saya kira segini udah cukup ya kalau cuman untuk satu gelas saja ini segini-gini ini cukup aja lah Cuman segini aja sih, sedikit aja sih satu gelas, kemudian ini langsung saya blender nih, kayak gini nah tapi pak cucinya sebentar ya Mbak, cuci sebentar nah ini dalam blender nih persiapan saya blender Pak saya blendernya dulu uh. masukin juga dulu Tambah sedikit air. Ya. kemudian tak kasih air nah, kita tambahin air kayak apa nih ya nih kok susah ah, dibawahnya sini mungkin nah, biar nah, kasih air kira-kira untuk satu porsi minum nah saya rasa sudah cukup nah. segini nih nah. oke langsung aja tak taruh nah, sini tak siapin tempat untuk merebusnya nah, ini dia ah buang dulu ini taruh sini kemudian tak masukin langsung tak rebus ya. Sedikit ini. Kita tunggu sampai mendidih, oke? Okay? Nih, Udah mulai mendidih. Nah, ini coba saya tambahin sedikit gula ya. Eh, oh, ntar mana gulanya? Oh ini nih mana, mana mana? Oh ini dia rupanya. Oke kita sedikit dulu lah, eh, kelamaan kita kira-kira saja, -kira seberapa ya kira-kira, ah -kira, eh, sedikit saja lah, up, nah, mungkin segitu sudah cukup lah, buat biar tidak terlalu pahit di tiara rasanya kita kasih gula. sampai naik rebusannya ha. Huh, gitu sampai hmm. itu artinya sudah masak ya ini ya hmm. oke okay. sudah itu kita matikan saja kita siapkan gelas ya di sini ya hmm. Oke, okay. kita matikan saja le kemudian kita tuangin di gelas kita cari sampel dulu oh ini nah, tak angkatnya uh. kemudian tak tuangin sini nah ini tidak aku saring ya ini langsung tak taruh saja tak tuang saja biar seperti kopi bubuknya nanti ada di bawah biar ngleram sendiri aja aku saring jadi nanti bubuknya itu kan di bawah dia nah, jadi ini seperti ini aja nah, bekasnya nah, ini kalau bisa langsung kita masukkan kamar mandi kita kasih air biar tidak terlalu susah untuk ngilanginya nah, masukkan sinasar nanti sisikan aja, taruh sini dulu. Nah, kita kasih sekarang aja. Dan kita air. sekarang kita review. ini dia hasilnya. Nah. Nah, nih. Nah. Huh. mantap kan? nah, ini cuman kunir aja ya ini ya. Nah, bisa juga dicampur Madu mungkin bisa Atau dicampur telur Kalau ada telur kampung itu Diambil kuningnya aja Kita aduk di sini pun bisa Seperti itu Nah ini Coba tak minumnya Walaupun panas ini tak coba ya. Coba tak minumnya Ditiyuk sedikit aja Hmm. Pahit Pahit campur manis Kan tadi tak kasih gula sedikit Yes Sudah ginilah rasanya nanya pahit-pahit manis gitu hmm. Tapi enak juga Kalau kita terbiasa minum jamu itu Saya rasa ya enak juga hmm. Seperti minum kopi kayak ada bubuk-bubuknya tapi ini bubuk kunir ya jadinya. Nah, dia di bawah sini tuh Ini memang sengaja nggak aku saring. Jadi, aku minum ya seperti kopi aja. Nah, kan yang di atas ini yang bisa diminum kan. Yang di bawah ini kan kayak kayak serabut-serabut bubuknya ini. Masih panas ini. Ya saya cobain lah. Biar nggak penasaran kan rasanya. Hmm mantap, sumpah mantap kalau terbiasa minum mener enak kok, coba aja ini versi saya ya jadi secara saya itu sederhana seperti ini aja sih kalau mau buat apa itu beras kencur, ya kencur langsung di seperti ini tadi di blender, direbus, kasih gula sedikit minum, udah, ya, kayak gitu aja sih Oke dulurku, sekian dulu kegiatan saya hari ini Mudah-mudahan cara membuat jamu ini bisa bermanfaat Mudah-mudahan bisa membantu Dan kemudian bagi yang sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan salut beri pelancaran, hal apapun Bye-bye Oh iya, kata-kata hari ini ya Walaupun sakit tetap tertawa Setiap penyakit ada obatnya Bye, bye. Tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh